Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer, belajar nge-game belajar Oke, gimana kabar? Kayak kayak hai, itu jelek banget, hai, hai, hai, Apakah mungkin karena kebanyakan main Instagram ya? hai, hai, hai, hai, hai, Ya, sih, ini mungkin agak dingin ya gak tau, semoga moodnya Boita jadi lebih baik ya ini, eh, sih mendengkur gimana sih? volume mana? iya aku baru tahu kalau itu bisa nyala itu lewat video Youtubenya seseorang Hah? ternyata bisa nyala kadang. -kadang. Oke, okay. uh, ini dia uh, kita menjadi seorang seekor meng ya. Outsiders. Okay. Kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi bisa dieksplor di sini. Kita dapat banyak sekali musik sheets, terus poster dan kita udah di sama oke, oke, oke, oke, oke, ya oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Indo ya Terus sekarang kita kemana? Objektif kawan, objektif, Ob objektif. Oke, okay. aku dulu sih. Yes. Waduh, kita lupa nanya kemana? oh, -oh. Oh, oh, oh, oh Bentar, bentar Kita lihat dulu Kalau nggak ada jalan lain Berarti Kita Naik sini And Oke, kemana Saat. Oke, udah sampai Terus Ini bumbu Tertarik ya? Ini sama pakai mouse ya? Mm -hmm. aku tak. Uh. Nah sama WSD. Nah begitu. Hai mana Sini. Bersaja bunga Yeah, then Tekniknya adalah dipanggil dulu. gitu. terus kita lari lewat celah-celah pintu. Oke? Okay. Eh, celah-celah pintu. Celah-celah kayu. Heeh. Oh, come on Aku kemarin lupa lari itu apa ya? Saya tali atas ini, key banding. Karena ternyata setting di key bending itu penting banget untuk optimalnya gameplay gitu. Oke, okay, so far so good. Shift dan Alt. Back and resume. Alright, alright. Mm -hmm. Weh, lah itu. Banyak tembok ya kita harus lari. nya udah bener banget pengalian isu nih bagus ya bagus ya we know we know something Oke kita coba lagi oke kayak, kayak deg-degan sih cuman cuman lagi itu kayak ke push. pengalian isunya isu bagus nih lari tadi aku nggak tahu lari kemana makanya kayak WN kemana nih ya, nah, ke, wah, Barangkali kayak yang aku terbawa kan kita bisa Oh lorong sini lorong sini lorong sini Ikut bang Loh kok buntu ya, nah, Terus akhirnya kemakan deh sama tenggubut Oke, sabar, ya, sabar ya We, we through this together Gapapore minggu itu memang dari dulu gitu Dari aku kecil itu memang kayak gitu Kayak apa ya? Gak iso langsung Langsung oin gitu lo gak bisa mulai dulu. ke sini. aduh apa yo kenapa yo biasanya nggak gini iya rek kaya eh aku sering-sering main Instagram. Hmm. debu Instagram kan menyenangkan tapi terlalu banyak insight yang masuk ke kepalamu to the road for a while. in the I'm gone, I'm gone, I'm gone, I'm gone, I'm gone. Eh, mereka itu sesungguhnya apa sih? Kayak kumpalan robot kecil-kecil dan... Kenapa kok kita uh, down gitu? Kenapa kita meninggoy? Gara-gara dimakan mereka, mereka beneran makan kita atau hanya membuat kita susah nafas ya? Ayo, uh, stage ini belum selesai. Tipe kan gak lucu gitu kalau ada mereka di depan Oke okay, kita jalan Pelan-pelan jangan sampai kelunting nah, Karena jika kelunting akan berbahaya Iya yeah. mm -hmm. Suara-suara Oke okay. uh -huh. Oh ada risau Apa? Yuh, rinam, apa? <tuh> Mereka tuh kayak kota kegelapan ya awalnya, terus akhirnya mereka memutuskan untuk uh, memasang neon atau lampu-lampu lah kayak menghiasi kota mereka. kayak Mereka tahu ada kegelapan sedang berkuasa, tapi mereka ingin menghibur diri pakai neon-neonan gitu dan orang-orang yang per dibawa pergi sama golongannya serk ya atau orang yang jahat itu nggak pernah bisa itu okay. okay. tapi orang-orang masih berharap orang-orang yang hilang itu bisa dikembalikan sih ke masyarakat itu kan area luar, oke kita dapat memori baru masih panjang perjalanan kita. tidur dulu temenin aku bohong, aku coba bukan. suka eh masuk ke, terus kita kemana? wih wih futuristik sekali. terus terus terus. nggak bisa terus kita harus kan? Terima kasih. tunggu uh, uh, uh, uh. si, Aku mau ngecek sih Oh, oh, oh, right there, right there, over there Tungguin yeah. nih yeah. yeah. Tungguin nih Tungguin tunggu nih Iya dah Iya dah Uh, nah, itu detail-detail kecil seperti itulah yang harus kalian ketahui. Terus, Men, apa sana ya? penasaran sih nanti ya oh gitu oh dibuat tempat transit aja oke okay. apa nih suara-suara ya? iya iyalah kota kok kita disuruh begini lagi oh, oh, i see, i see, bentar i know, aku ingat tentang drum i know darak, darak, darak, darak, emang kita turun biasa aja gak bisa, ta? harus pakai drum itu ta? ada apa sih di bawah? aduh, gak ada apa-apa sih di bawah. eh uh -uh. uh, atau dipakai untuk menghancurkan sesuatu ya, tram itu. kita coba dulu aja. kalau wafatnya sudah. disuruh naik Nah, oke, okay, momentum, momentum, momento. Mana nih momentonya nih? oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. I see, Aisyah see, isi see memomente jadi begini kita enggak boleh lebih jauh oke oke oke oke everybody nah skill parkour kita mulai diuji ya ini ya enggak kayak dulu lagi kalau dulu itu aman-aman aja everything it's okay my baby Haa. Tapi sekarang udah disuruh kayak berpikir, oh ini bergerak ke sini, ini bergerak ke sini begitu. Hmm. Oke okay, deh. Oke, okay, safe zone. Alright. nah kan. Kok kotanya udah kayak penuh dengan jaring laba-laba? Akibat infeksi tengu ya? Lu uh, turun tiba-tiba datang tengu lucu nih. Sumpah. turun ada tengu enggak lucu sumpah. Lu ada, ada. Aduh, iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Ah! Ah! Ah! Wah, wah. Oi, oh, ya ya ya ya ya ya ya ya. Iya. iya, iya, iya, iya, iya, iya. Yeah. Musik dong. Oke. Iya. Bu Ita kayak lebih sesek di sini mm -hmm. <laughs> daripada di sini. Like, like, teman-teman mungkin gamer YouTuber lain kayak cerik-cerik kan ya. Wah, kayak Bu Ita kok lebih ke arah ngene-ngene lek like, di situasi seperti ini tapi. kerudak kerungu. Plek Oke. Okay dan apa ya cerewetnya bu iteku setelah semuanya berlalu baru cerewet uh, tapi ketika itu terjadi kok aku harus menghadapinya dengan tenang oke okay. here we go again and See, kita pikirkan nge-map dulu ya dalam artian kita berpikir uh, escape plan kita kemana begitu listrik ya apakah kita punya weapon semacam itu kayak di di satu tempat terus di listrik, akhirnya nggak pernah nggak lagi. Terus, ya hai, hai, ya hai, hai, ya hai, lek hai, ya sudah Gitu. Baik. Oke, bisa ternyata Aduh, coba ah. Oh, ya Allah Oh, iku momentum Baik Baik, baik, baik, baik, baik, baik. No more life Oke, okay, hold the back door. See, aku penasaran. Hmm, hold the back door, ya. Apakah nanti kalau kita tekan lagi, itu akan buka ke kita, ngono? Kan, si, Aku ingin mempelajari sistemnya dulu. Sistem weapon yang kita punya, trap yang kita punya, momentum yang kita punya. Kita olah dulu, gitu ya. Jadi sabar-sabar. Enggak -sabar. iso, langsung goals, langsung pinter. Enggak iso, rek. Ya, kita sih Ya, trial and error. Ini, okay, oh, apakah tapi di dipindah? Mereka juga bisa lompat-lompat, gak sih? Coba sih. Sangat, sangat, amat Godop Oke okay. Kan 50-50 At least, we we'll learn something Kita belajar sesuatu Oh penasaran hmm. Sungguh so, penasaran What should I do To get it off? Sabar ya Rekyo Lah uh, menurut pemikiran singkat, mungkin kita tuh disuruh mengalihkan tengu-tengu itu ke sisi seberang intine. sih cuman caranya gimana aku sih gak ngerti. Kita masuk nih. kita masuk. Loh, uh, uh. langsung. Ya. Yeah. oke okay. karena aku juga momentum juga oh. eh oh ya Allah ya Allah. Astagfirullah. astaghfirullah siap, ya bentar, nge-map, nge-map bisa posisi bagus Ini eh, eh, ya. dia ya, kemana ha, ya? Kita distract, harus distract Atau gini ya. kita ngeong ya, kita Terus mereka pindahkan ya. Nah kita balik ke ke sana. Ke kesangkar terus, ngehacknya dari dalam. Lah, bisa dilakukan. Wah, ciamik banget! Ciamik banget, bakal 100% persen terbebas dari tanggung-tanggung itu. harus saya Oke, okay, oke. Okay. Atau gitu ya, atau kita coba, kita coba terobos dulu, baru kita kunci diri kita dari sisi seberang. Ya obo, nyoba ta, nyoba wis. Sik. Ada dua opsi, antara kita jebak mereka dulu, terus lompat ke tong dan lain sebagainya. Berat, atau kita uh, gojek dulu mereka, kita gojek dulu mereka. Nanti kita kunci diri kita sendiri dari sisi seberang. Si, misalnya. Si, kita nggak nge dulu nih, kita enggak nge Hai, hack-hackin di belakang lo kan sudah kuduga. Baiklah, kita kebuka dengan cara begini. kita akan dengan cara begini. Oh, kenapa tidak kelihatan dari tadi? Kan saya tidak susu sampai mapping Oke ya, kita... kita... macet hai, guys, sih sih sih ya oke, okay. sih sih sih, si. nah, aku benar-benar dipancing ayo ya. nah, benar-benar dipancing ayu, ya. ke pinggir, lek dipancing tengah aku gak iso momentumnya terlalu singkat untuk kita bisa apa ke kiri dan ngelihat itu kayak butuh waktu super sekian detik ngunulun, sebenar-benar dipancing bener benar-benar dipancing, ya, ya oke okay, tapi lah kita nggak heket hari, angin lu sih. aku sudah tahu mekanismenya nih, tinggal pelaksanaannya. Si, ada dua tadi, dah terus, hmm. si Ah, ah, nih, ini sudah benar nih. Nggak tahu gimana cara detak. Wah, ngelek ngelek. Ntar ya, oke, okay. tes. Nah, jangan dong. Pesepson, okay, uh, enak datang lu waduh, aduh, aduh, jangan di waking dong, aduh, nanti ngetes jadi gimana? Bentar mapping dulu, satu-satunya jalan itu ya itu. telur-telur ini nantinya nantinya menetas begitu itu kita bisa lihat ya, ada, ada kita harus naik dari yang dan jadi orang gitu loh ya sabar oh nggak nggak nggak jadi orang ya Hah? apa apa bacaan saudara-saudara. Ya. Ah, ah, gimana? Gimana? Gimana? Aku harus menyikapi semua. Oh, Kon, Angkon, Leves, Musike, tegangin lagi. Kripy banget, gak nyaman banget. Kripy. Kita takut coba. Kita takut, guys. Kita takut, guys. Cius takut, takut. Eh, masalah lagi serem banget. Ini bukan onok kan, tenggu kan. Oke, okay, oke. Okay, kita harus bagaimana? Kita harus lari kemana? Iku-iku nah, Kita nggak tahu tujuan kita. Jangan, aku jangan-jangan ke lampu itu ya. Oke, okay, nothing happens. Ada yang terjadi, padahal kita udah deket banget sama mereka Mereka nggak tahu kita di sini Kayaknya eh, paling aman, yuk kita nyebrang ke sana uh -uh. Karena di sana buntu Oke okay, wes,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 berpikri, oke? Okay? See you in the next video. Jangan lupa subscribe, uh, eee, dan loncengnya. lonceng. See you. Ciao and down. Bye. Bye. Membangun hal yang menakutkan dari wujud tenggubot. Biasanya kan kayak sesuatu yang menakutkan itu grande. Kayak uh, wujudnya menyeramkan lah atau enggak. Tapi ini ketakutannya dibangun dari intensitas atau ketegangan atau ya apa ya itu heeh. jadi es es good banget untuk bahkan desain monstermu itu enggak semenakutkan little hope tapi kamu berhasil untuk membuat aku takut Iya limit takutnya tepuk itu kayak setipis tisu nama jadi kayak didedidik bye